nih rumah kalau sendirian begini nih kagak ada nyiapin makan tempat tidur udah jelek rumah udah banget ya tuh biaya kita gimana tuh buat betulin ah udah mau udah nasib yang belum beruntung ini ini cibang tidak udah kayak cacahan dika masak sendiri makan sendiri tidur sendiri nyuci sendiri ini kalau ada duit mah ini kita rapihin riteknya kita ganti jelek jelek terus kita cat mau lebaran Tuh, emang rumah sendirian kita ini gak, gak kerawat kadang-kadang kalau kita siang kerja kadang malam gue jarang buat pulang ini kan biasanya udah ada yang datang ini PRT kemarin bisa nomorin ngobrol buat sore sekarang belum datang tau kemana PRT ini biasanya mah PRT udah datang jam segini nomorin kongkong -kong, nomorin ngobrol kita supaya kagak suntuk banget kadang-kadang kalau ada PRT mah agak ceria juga pikiran jadi enggak rasa bingung kalau sendiri bingung banget kadang-kadang terus tut, wah udah apa lagi mikirin ini bikin rumah ini tuh, aduh udah. duitnya dari mana? PT kemana tuh? kalaeng-kali gila dateng PT nih kali ya udah enggak ini udah enggak ada kerjaan di rumah kali, kalaeng dateng ke sini ah mau ngobrol-ngobrol masalah di kampung ada kegiatan bikinin portal apa setiap jalan bikin portal sedikit agak menambah keamanan juga sih. Kalau menurut saya magitentah kalau prt ada somongin kita kan sebagai warga juga bertanggung jawab di lingkungan bukan cuma rt doang masalahnya keamanan nggak bisa ditanggung jawab sendiri harusnya kerjasama kalau pengen aman mah gitu mudah-mudahan sekarang prt datang nih ya. kita mesti juga nggak pulas kalau ada yang nemenin mah enak kita rasa pikiran terang gitu. Kayak kalau dengyatin ini, aduh, Pusing dari mana biayanya buat ini biaya kalau ke rumah nggak sedikit. Gua punya duit 2-3 juta nggak bakalan nyari, paling habis buat jajan doang nggak cukupin buat sengaja rumah karang mah Dagang sendiri karang modal doang Untungnya tetap tipis Barang-barang pada naik ditambah lagi biasa segala lebaran udah segala macam Udah, udah dah kalau pikir-pikir mah karangnya kagak mampu buat karang ini bikin rumah Karangnya udah gimana tau Udah tiba aku udah Bang sendirian Memang kita udah hidup sendiri Udah pagi udah kayak cacahan di Kak, PRT bisa datang Mungkin PRT aja tiduran dulu lah Ntar kainya datang Ah PRT kainya dateng oh, Tari dulu lah oh, Pokoknya itu dilaksan jalan Ah Diduran lah hmm. ya? Kenang kok namanya? Ya elok ya, ya. bukan senang deh, teh Belum tidur? tidur dia gak pulas Belum ngamuk ya? nyamuk banyak, kok banyak juga, pikiran juga banyak saya dari rumah saya iya saya akan banyak bikin semuanya dah dah? iya emang sama siapa? nale kan udah ada ramai yang lain, orang? boro-boro kapan semua kebini kita pagi ini udah ikan bete udah kayak cacahan Ika udah, udah makan belum? makan buatin siang, tapi sekarang udah lapar lagi masak gede buatmu? Ya, iya itu buat masaknya tuh Memasak kayu kan ada pakai tungku aja itu dah apa nah, kamu enggak sekarang? pakai gage, kadang-kadang malas ah kadang-kadang harus kebakaran di hmm. menduk <laughs> kadang-kadang dimongin dulu, kadang-kadang orang nyari kopi beli nih kalau orang wadun nah boro-boro karena -boro, mau kita kadang-kadang ngopi di mana mana ya. buat ngopi di rumah di warungnya ya? iya di warung, kadang, -kadang tempat dagang lokok punya rokok jarang buat lokok, Teh eh. jarang buat lokok kali kemarin nih, tuh. Tuh. tuh jadi malu kita <laughs> gak Maaf enak bisa ah, aja iya loh ya nggak apa-apa ini, semuanya iya ngobrol aja deh nih kok nggak apa-apa, berlaut berlaut aja doang iya, cuma gini teh ada yang perlu kita usul hmm. nih, ini kan selama ini kita belum ada kegiatan bikin bikin portal di kampung hmm. di lingkungan, ya. jadi bagaimana kalau kita usul setiap jalan dibikin portal ya. itu untuk nama keamanan itu ya. gimana? boleh itu bagus juga intinya, nanti kita rapatin dah di warga terusnya kemana kan itu terus biaya ada dari mana untuk portal kalau biaya mungkin gampang deh, teh yang penting kita ada kemauan artinya yang penting kita kan di sini banyak perusahaan tuh sepe-sepe kita pintain misalkan bikin di titik tanah kita yang dekat kasih itu mintain perusahaan yang perusahaannya dekat yang rencana kita pakai portal ya, boleh juga sih situ idenya cuma kita harus bikin proposal dulu ya iya teh harus bikin proposal supaya lebih jelas ya hmm setiap perusahaan kita bikin proposal jadi kalau misalkan dia mau ngasih material atau ngasih apa aja kita terima misalkan kamu ah, mau ngasih duit nih atau uang nggak mau materialnya aja sesuai dengan kebutuhan gitu Teh Ya nanti saya bikin proposalnya kita ajak sama iya keluarga warga perusahaan nah kalau udah dah kita kita musuh dah ya bareng-bareng iya, gitu Ah musyawarah. Nah, nanti saya kira waktunya kapan Datang ke Indah, punya kapan gitu ya? Ya paling nggak bisa lebaran, karena kan ada. Iya iya. Lagi jogging nih teh ya, ini kita mau aja ya. Kalau bisa mah bikin kegiatan seperti itu, jangan minta di warga ah. Iya. Di perusahaan aja. Iya, gimana? Boleh juga. Mereka kalau keluarga kan dia lagi ke lebaran, segala macam jadi ya, sama pusing. sih iya, iya. udah pusing bikin etep. Minta kegiatan bikin portal lagi, gitu. Kalau bisa, mah, warga jangan kita bebanin yang kita bebanin perusahaan yang ada di lingkungan etes ini. Ngomong-ngomong, teh, malingikan ikan yang kemarin itu udah dikasih kerjaan di rumah ya Kan, udah saya kasih kerjaan, balikan hmm. dia sama macul-macul. Dah, sekian juga, kan? yang gak punya kerjaan, lah. Iya, teh, namanya jadi ketua lingkungan. mah, kita harus bisa ngimbangin supaya jadi aman yang maling-maling mungkin kalau udah kasih muka jadi maling lagi ya iya sih gitu nyaman. satu orang mah kalau banyak dua repot juga kayaknya itu ya karena begini aja mudah-mudahan aja ya ini aman ke depan jadi hmm, yang maling singkong juga mudah-mudahan nih walaupun kalian belum ketahuan nih orangnya buat berikutnya jangan nyopet singkong lagi dah ya, bener juga sih masalahnya yang maling singkong ini memang belum belum ketahuan nih makanya kita sidik lagi. Minggu besok atau malam malam dah. Ya. Kita didik lagi ya. Iya, Teh, kita didik lagi. Sekarang kan sama udah malam ya, mungkin dah juga kalau udah ketahuan nggak mungkin udah berbuat lagi, Teh. Iya, mungkin udah nunggu waktu, misalkan udah lagi sepi, udah nggak rame orang apa nyurga dia, baru dia bekerja lagi, gitu. Ya kan kita jangan wiru kali ya. Ya, tapi kita waspada mah harus ya, iya, jangan aman-aman, iya. menurut kita aman, dia mau ngintip kita, iya. gitu. Juga sih. Ada orang loh ya di rumah bapaknya? Ema. Kasiannya dewekan ya. Gua temenin lah. Masih tidur masih sore. Hukum, marah, ini? biasa lingkungan. Gimana ini, Orang sendirian kan sang cuman emang udah gimana ya Pengen nggak gini-gini bapak Epi nih ya, saya kan di rumah udah lama teh e, ada oh. setengah jam ini hmm. Hmm. bapak Epi kasihan nih Dewek kan lah kita kalau konek Etek sini jarang banget doang yang lain mah iya nggak nggak nggak punya sibuk kan ada yang kerjanya malam punya hmm. kerja kerja siang malam capek e, ya. pada pu mati ini pala saya loh pada pu mati ini pala saya BP emang belum ada kerjaan Makan ciput tadi sore-sore. Ada ya, ciput. Nih. Mabuk ciput mah, Dok. Mabuk, Dok. Gue gini. Kebedeh gleng-gleng Iya, tujuh keliling Jadinya iya. makan ciput kemarin, nyariin ciput. Ini bini lu ya. Saya. Saya kelas banget bini lu kenyur ciput. Emang itu. Buset <laughs> ya. Udah berapa kali gue suka ciput. Kan malu Maka, lo. Kayaknya saya saranin, kata saya ini ciput di Play apa? Iya, pupuk. Iya nggak makan ciput, kigua pengalaman rontok kalau bisa sayurnya, ciput keras banget pakai beling. iya benar. Saya juga makan beling gue. ini rasanya banget ini palan rasanya, udah kayak muntah. bagaimana tahu rasanya? itu kalau lama-lama kalau telan ujung rusak doh. agak kagak yang bisa. iya, betul ya? buntu ya? lebih nah, mending kalau buntu. Nah, kalau kalau terus <tuh>. itu semua pada rusak. aduh, <tuh>. ya. Mantesan perut saya rasanya, belempak perut rasanya, pada muter gitu gue rasanya awak Pak, mulas. Iya, makanya kalau kita bicara nyeri ciput, kalau ada orang yang bisa meresto ciput boleh di disuruh masak-masak ciput kalau ada iya, kegiatan juga iya. terlalu endak begini nih. Bener, bener, bener. Nah, habis itu cengar-cengir tadi jadi ngedengerin bayar emang. Oh, Aduh, gue bingung, ciput presto. <laughs> bener aja Itu teo, Pak Epi, ya, ya, tuh TLP, AP, PO, BI, atau apa? Ya, biasanya kalau bandang tadi kan presto enggak empuk. <laughs> Telangan ciput enggak punya tulang. Kok enggak bisa empuk di presto? Kalau ciput mah enggak usah nyari, di jalur juga banyak noh. Gua Bo goceng ya semangkok. Ya, tapi sama aja kan keras. Kagak <laughs> <laughs> bisa empuk. Iya <laughs> kulitnya mah ngomong-ngomong -ngom, asem banget, gue pengen ngerokok kayak <laughs> tadi orang nawarin bisa tuh? <laughs> iya ah. lupa gue lupa gua itu tuh itu tuh apdeh kalau kita dari RT ini rokok ah gue ditawarin lu, jangan hehehe <laughs> mani gak dua-dua ini? udah, sepajak beli lagi kita mau beli rokok punya duit tinggal puluh ribu buat sarapan besok pagi lu usah jangan <laughs> iya oke, jadi besok pagi nih, ini apa ini? loh nyawa deh saya klasin dulu ini teh aduh Habis gasnya, cuma beli NM gas. Ah, susah buat ngerokok ge. Nih, nih, korek nih. Jangan dibawa ya. Iya, iya, iya. Sing ya, kuat koreknya hilang. Emang bener ah. Belum naik yang hilang, rokok belum pernah hilang, korek mulu yang hilang. Iya, Udah mau mumpung lah ke mana penuh yang Hmm. Isinya masih satu. orang beli baru tadi tuh. Wah, habis ini udah. Habis pulang ya. Nah sekarang kita kembali lagi masalah maling singkong Teh Kira-kira bagaimana itu supaya jadi aman Maling singkongnya nggak bisa nyopet singkong lagi Apa di pagar Teh kali Teh? Kalau di pagar aja maling mah bisa aja Nah kali singkong di modal yang dipanel Ya di pabrik Maling singkongnya mana sih? Nah itu pun PT yang ujung sore tadi kita lihat Nah kemarin tuh Iya yang kita lihat itu Yang singkong yang pun habis Yang waktu itu ada ketinggalan dua karung oh tinggal dua karung. Iya. Terus itu, sisanya di kemanain? Setiap kita bawa, tahu RT di kemanain? RT itu dikemanain singkong teh? Ya. rebus sudah, digoreng udah, Direbus digoreng, habis itu dua karung. Kita tadi mah dijual aja biayain nanti buat nambah-nambahin bikin kota, teh. gampang tuh nyambut lagi, masih banyak, non. Karena mas singkong mahal kan bulan puasa. Ya, mahal ya? Delapan ribu sekilo teh iya, gak kilo delapan ribu, coba kak seton, teh, udah motor iya, kak ada seton, gak ya. usah, Tek sebak kulitnya itu, M.P lebih mulu, ya ngomong-ngomong, saya buang duluan ya uang Malam ini, ya ya, saya udah lama, apa? udah dari tadi, Pak Nanti iseng ulangnya, ke malem, Bisa Nanti takut di kajian tidur, ini gua lemur, kunci. korak Harusnya bawa konjigandang Iya, bawa ini Bawa hmm. konjigandang di dalam diri saya baru aja dapat dapet mm. Sore Lu ya, <gat> mau pulang oh, baik? Iya, iya tentu mm. ya Yaudah Besok kita ngobrol lagi Yaudah Assalamualaikum iya, Eh, bawa konjigandang Kamu bisa nanti ya? Kamu bisa nanti ya? Kamu bisa nanti ya? Kamu bisa nanti eh. ya? Kamu bisa nanti ya? Kamu bisa nanti ya? ya? Korek mau korek kita nih? Iya Yaudah, nanti ya yo ngomong ngomong udah ngantuk dok lah, masukin masuk lo mau ya? ya. tidur di sini ngendok apa gimana, Lek? Nah, ya, iseng lah, Beb. Anu masuk ke dalam lu, mau tidur saya dewekan di sini. Ya, masalah besokan gua kerjaan ngantuk dagang besok ngetega. Iya. Hmm, ya. gak mau tidur ya, bukan sopan ini ya. Nanti kita ngobrol lagi. Ya udah tuh. waduh, Berarti tinggal lihat ya, lihat ini. Lihat ini, Lu. di sini, Guys temenin gua balik lagi iseng gua di sini mah aduh bener benar tuh orang mau menin pada pergi pulang dah ah pusing idinya ah